baby. ada bahaya? Di situ ada saya. <laughs> Oke, okay. pada kesempatan kali ini, cuy. Gua mau share dan bahas beberapa info update event terbaru yang kemungkinan akan rilis di game Free Fire Battleground. Mulai dari bocoran event Mystery Shop terbaru 10.0, info akan rilis lagi bandel inkubator bandit atau top kriminal dan lain-lain. Oke, yang pertama ada info bocoran update event mystery shop terbaru 10.0 Nah, beberapa hari kemarin muncul bocoran event mystery shop 10.0 dengan hadiah utamanya set bundle ini Tetapi pada Free Fire server luar, dikabarkan ini set bundle akan rilis pada event diamond royal cuy Dan berikut adalah trailer dari dua set bandelnya. terus beberapa hari kemudian setelah kemunculan info tadi ada bocoran event Mystery shop 10.0 lagi tetapi dengan hadiah set bundle yang berbeda nah ini adalah gambaran dari event Mystery shop 10.0 nya cuy untuk set bundlenya kayak kurang aja gitu kan kalau ini yang menjadi tema plus hadiah dari event misteri shop udah sih sedikit kecewa nih cuy karena dari event misteri shop yang dulu sampai sekarang ya kan itu hadiah bandelnya itu keren-keren terus yang ini kok desainnya kayak kurang aja gitu kayak, kayak biasa aja kayak bandel-bandel event gitu loh cuy Bruh. Menurut gua nih cuy ya, menurut gua Set bundle ini nih Yang akan menjadi tema dari event mystery shop 10.0 Ya walaupun di free fire server luar Bundle ini rilisnya di diamond royal Tetapi kan di server indo selalu berbeda eventnya cuy Cara bentuk perilisannya ya kan Jadi gua lebih yakin dan setuju event mystery shop besok Yang ini cuy kalau enggak, ya bandel ini dah. atau ini gitu kan karena lebih keren cuy daripada set bandel yang kedua tadi ya kan kayak lebih wah gitu loh masa mystery shop hadiahnya bandelnya desainnya kayak bandel-bandel event kurang aja gitu kan menurut kalian gimana nih lebih pantas dan cocok tema yang pertama atau yang kedua yang akan menjadi hadiah dari event Mystery Shop 10.0 Komen di bawah ya okay. Yang kedua Ada info akan rilis kembali Bundle Legend Incubator Bandit atau Top Criminal Nah Set bundle Top Criminal ini Dikabarkan akan segera rilis pada Free Fire Server India Dan di beberapa Free Fire Server lainnya dan untuk perilisannya di server Indo itu akan sedikit telat, bahkan bisa paling terakhir cuy, daripada server lainnya. Jadi kalau di beberapa server region lain, sudah merilis event ini, baru di Free Fire server Indo akan rilis juga. Gimana nih, kangen sama Bandel Legend ini kah? Yang ketiga, akan ada pembaruan pada map bermuda di update besar mendatang. Nah, ini dia gambaran beberapa tempat yang akan diperbarui cuy. Yang pertama ada pembaruan pada map Bermuda di daerah Riverside di samping kiri dari Mill dengan tema New York. Terus ada pembaruan di daerah Factory dan sekitarnya dengan tema Tokyo. Terus ada beberapa cuplikan Entah ini bug, error, atau bocoran Akan ada pembaruan pada beberapa rumah yang ada di pick dan CPR Ini cuy Nah ini rumahnya jadi kayak gini anjir Jadi kayak rumah apung Ini error atau apa nih Ini cuplikannya nih kalau nggak salah pada turnamen apa ya lupa nih Pokoknya turnamen di server luar nih cuy kalau nggak portugis ya mana nih ya <tuh> Menurut kalian ini bak atau error atau bocoran nih cuy Coba kalian bantu komen di bawah ya <tuh> Tapi kalau ini bocoran kenapa nembus ya Waduh Lu tetap sama kayak rumah sebelumnya, ya kan? Tapi tampilannya kayak rumah apung nih, huh? kayak gubuk anjir. Waduh <laughs> sih, eh tapi lebih kerenan kayak gini ya. Enggak juga sih. Yang keempat ada weapon royal yang sudah di fix, nah. Skin sekar ini dikabarkan fix cuy, akan segera rilis pada hadiah utama dari Weapon Royal mendatang. Dan untuk statistiknya, Red of fire plus 2, range-nya plus 1 dan akurasinya minus 1. Um, bagus juga nih statistiknya cuy Untuk biar peluru yang kalian tembakan itu nggak miss atau buyar Kan ini akurasinya kan minus kan Nah aku saranin kalian kombinasikan skin ini dengan skill dari karakter Laura cuy Udah sih skin ini bisa menjadi pengganti dari Sekar Cupit nih cuy buat yang nggak punya sekar cupid atau sekar titan gitu kan bisa lah ini diganti pakai scar ini ya kan yang kelima ada bocoran event website dengan hadiah skin dari mobil amphibil cuy dengan tema swallowtail dan info ini gua dapet dari salah satu player yang DM gua di instagram Buat kalian yang sudah nge-share -nge info atau apa aja lah ke gua gitu kan Thanks banget ya cuy Dan cara mendapatkan skin dari mobil amphibie ini cuman login cuy Waduh sih event gratisan lagi nih cuy Mantap mantap gitu kan Jangan sampai kelewatan dah kalau udah dirilis ini event ya Yang keenam ada dua set bundle couple cowok dan cewek dengan tema spesial Free Fire Max untuk bagaimana tampilan dari set bandelnya kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini nah untuk desain baju dari karakter cowoknya ada tulisan Max uh, lumayan besar sih di dadanya itu cuy dan sayangnya ini bundle itu tertutup face ya dan untuk karakter ceweknya samalah desainnya cuman tulisan Max nya itu kecil cuy hmm, apakah akan rilis di Free Fire Max aja atau di Free Fire original biasa akan rilis juga kita lihat nanti aja gitu kan cuy oke mungkin cukup segini aja untuk video kali ini jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like video ini, share ke teman-teman kalian biar gua tambah semangat memberikan info-info update terbaru dari Game Free Fire Battleground kedepannya. Gua adisi sutup, cabut dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru dari Game Free Fire Battleground. Salam Update I got a chance to break now, here I fucking go Take control of fate now, I control the flow And I know that I'll be great now, put them on the show I know that I'm a safe now, and another nose The haters always thinking that they could fucking break me They're better off eating their own words like pastries Hate me, better find some fucking safety I'm coming in, I'm like a bad bitch in pasties They can't save me, no I ain't it And I'm sick my mind's hazy, And I'm sick